Mengaum. Iya itu. Ada yang dengar? Siwar ada yang dengar gak? Asbang di kiri bang. pakai bata, Asbang dikiri kiri. Di kiri lo, di kiri lo, di kiri lu, awas, hati-hati. Nah, depan saya pohon Saya pohon, kanan Itu, samping pohon, tuh, tuh, tuh Nah, itu dia, tuh Itu, itu, di atas Belakang pohon, belakang pohon Belakang pohon ini, nih, depan, nih Belakangnya, di belakangnya Di belakang pohon ini Tuh, tuh, dia, tuh Itu dia, tuh, tuh, ya, kan Itu dia itu dia masih di situ masih di pohon samping pohon awas awas dia menyerang di sebelah kanan gua lepar lagi loh awas hati hati bang dia nyerang <laughs> Awas, di atas Di atas Mundur, mundur, mundur Mundur jauh Mundur dulu, mundur Di atas, di atas Awas di atas Awas di atas Awas di atas Itu di atas Siap Di atas gubuk bang. Di atas gubuk. Di atas gubuk. Di atas gubuk. Di atas gubuk. Eh halo gak sih gua sih. Astaghfirullah adzim muhammad